akan Dari Anjuran Nabi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walilah Jumatmu dengan semangat baru, hari Jumat hari raya, semua bergembira mandi pagi. Pagi, Agit pagi, potong kuku